Assalamualaikum guys, bagaimana kita nak meneruskan transaksi kalau seller kita ada dekat luar negara? Okey, kita ada satu case sekarang ni buyer and eh, seller dalam keadaan proses perceraian. Jadi yang suami dia ada dekat Malaysia tapi isteri dia ada dekat luar negara. Jadi adakah kita boleh meneruskan transaksi tersebut? Jadi ini adalah apa yang saya buat eh sebelum ni First of all kita kena dapatkan persetujuan daripada buyer dan uh, daripada seller bahawa uh, sekiranya transaksi ini berlaku berapakah apportionment untuk uh, uh, gain ataupun pendapatan ataupun hasil jualan daripada uh, apa rumah tersebutlah. Jadi katakan kalau sekiranya ada uh, seller tu perempuan dia mungkin nak minta apa tu harta sepencarian campur dengan alimony punya duit kan separuh campur dengan aluminium Jadi kat situ kalau sekiranya suami dia setuju then kita kena buat perjanjian first. Kita pakai uh, apa lawyer punya agreement, said agreement. Kalau dia kau lantikan sekali, dia lantik dan dia agree bahawa apportionment dia mengikut berapa-berapa. Jadi lepas kita dah dapat buyer, buyer tu macam proses biasa bila sign bila time untuk signing, okey. Uh, you masukkan all benda yang perlu di tu lepas uh, satu pihak Malaysia dah sign, bawa, nak bawa pergi ke luar negara tu you FedExkan kepada uh, seller yang ada kat luar negara dan seller tu dia kena pergi bawa ke kedutaan Malaysia terdekat untuk sign di depan notary ok, notary public yang ada dekat sana ok, whoever yang authorise untuk witness the signature Lepas tu baru dihantar balik eh, Dengan dikata lain, benda ni boleh dibuat eh, Walaupun sekiranya you punya uh, seller-nya tak ada di di Malaysia Separuh, separuh satu ada di Malaysia, satu ada di luar negara Selepas yang luar, dalam negara tu dah sign, you boleh hantar pergi ke luar negara Untuk dapatkan sering-sering yang lagi pihak lagi sebelah Jadi itu sajalah uh, sedikit perkongsian hasil dari soalan yang ditanya oleh tim